GBP/USD Bullish; Cari sinyal valid. Secara umum, bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP GBPUS diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.34127 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.33928. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Desember tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.